Hati-hati Euro, USD sedang berkonsolidasi. Bias harian pergerakan Euro, USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga euro USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.12855 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.13018 sekian analisa forex untuk tanggal 22 Desember tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212